Hai Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya firman channel channel yang membahas soal P3K tahun 2021 pada kali ini di part ketiga saya akan membahas bocoran soal tahap 2 kompetensi teknis guru SD atau guru kelas ya jangan lupa subscribe like komen dan share kepada teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K pada tahun ini baik teman-teman Langsung saja, kita mulai pada soal berikut ini. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi terhadap masalah lingkungan hidup adalah munculnya kajian tentang A. Industri baru B. Pemberdayaan lingkungan C. Ide dan gagasan baru D. Pengembangan temuan baru E. Budaya imajiner yang interaktif Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat Kemudian kita cocokkan dengan pembahasan Baik teman-teman, kita lihat dulu pembahasannya e, Dampak positif penerapan teknologi bagi lingkungan hidup dalam bidang industri Yaitu diperluasnya lapangan kerja Dengan berdirinya industri atau pabrik baru Perkembangan industri bertambah baik misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. Berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri seperti kapas untuk industri tekstil, kayu sengon, dan pinus untuk industri kertas. Bidang pertanian bertambahnya varietas baru dan unggul. Peningkatan hasil produksi pertanian dikenal dan dipakainya alat-alat pertanian modern. Dan dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obatan hama. Pemberantasan hama dengan pesawat terbang di perkebunan. Silakan teman-teman, kira-kira mana yang cocok untuk jawaban soal di atas berdasarkan pembahasan ini. Iya, jadi teman-teman jawaban yang tepat adalah A. Kawasan industri baru itu dampak dari adanya perkembangan penerapan dan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masalah lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang kawasan industri baru ya teman-teman. Baik teman-teman, soal selanjutnya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Dengan berbagai suku, bangsa, bahasa, tradisi, dan budaya, kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: a) persatuan, kondisi geografis, letak kepulauan; b) solidaritas, letak kepulauan (iklim); c) interaksi, integrasi, keadaan geografis; d) integrasi, solidaritas. Kondisi geografis, E, geografis, kultur setempat, adat istiadat. Teman-teman, silakan dipilih jawaban. Kemudian, kita cocokkan mana jawaban yang paling cocok dengan pembahasan yang akan kita bahas. Nah, baik teman-teman, kita lihat dulu pembahasannya. Bahwa kondisi geografis Indonesia itu yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat Memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi Dengan yang lain Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya Yang berbeda dengan suku bangsa yang lain Hal ini merupakan adaptasi manusia dalam rangka Menyesuaikan diri dengan alam serta selaras dengan kehidupan alam di mana mereka tinggal. Bentuk wilayah kepulauan memberikan dampak terjadinya perbedaan pada bahasa, pola pikir, kebiasaan, dan perilaku serta adat istiadat di antara suku bangsa Indonesia. Teman-teman, kira-kira jawaban yang cocok dari pembahasan ini untuk soal di atas adalah... Iya, jawaban yang cocok adalah E Jadi kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut Jadi geografis, kemudian kultur setempat atau budaya setempat dan adat istiadat atau kebiasaan setempat ya teman-teman Itu yang berpengaruh terhadap kemajemukan suku bangsa Baik selanjutnya teman-teman Isu dan masalah global serta kemajuan iptek dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran IPS yang terkait dengan permasalahan berikut antara lain A. Kelangkaan air tanah, internet, sampah B. Penduduk, kemiskinan, akses yang mudah C. Pembangunan, kelangkaan listrik, daya guna alam D. Lingkungan, migrasi manusia yang humanistik E. Penduduk Migrasi Hak Asasi Manusia Baik teman-teman, silakan dipilih jawabannya yang tepat kira-kira yang mana Kemudian nanti kita cocokkan dengan pembahasannya Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan share uh, channel ini Agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam membahas soalnya Baik teman-teman, jawaban yang cocok untuk pertanyaan ini Kita lihat pembahasannya Bahwa penduduk dan keluarga berencana itu merupakan permasalahan di Indonesia ya teman-teman. Pembangunan yang belum merata, hak asasi manusia, kemudian migrasi atau perpindahan penduduk, serta lingkungan dan sumber daya alam. Maka jawaban yang cocok berdasarkan pembahasan ini adalah E. Penduduk, migrasi, hak asasi manusia. Itu merupakan isu atau masalah global, serta kemajuan iptek, ya teman-teman. Jadi, penduduk migrasi hak asasi manusia inilah isu atau kasus yang menyeluruh, bukan cuma terjadi di Indonesia, namun di beberapa negara yang ada di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Ya teman-teman, baik selanjutnya pembelajaran IPS di SD, menganut paham demokrasi. Integralistik kebangsaan, solidaritas dan teokrasi, pernyataan yang paling benar tentang paham integralistik adalah A. Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan serta religius. B. Negara merupakan suatu kesatuan bagi semua golongan dan tidak memihak pada suatu golongan. C. Bangsa adalah satu kesatuan utuh dan menyeluruh dari berbagai suku bangsa dan kepulauan. D. Pancasila sebagai dasar kesatuan bangsa yang bersifat tunggal yang wajib diamalkan secara murni dan konsekuen. E. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Baik, teman-teman, silakan dijawab dulu pertanyaan ini. Baik, teman-teman, kita lihat pembahasannya berkenaan dengan uh, paham integralistik ya, teman-teman. Jadi, paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila itu meletakkan asas kebersamaan hidup. Mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka jawaban yang tepat berdasarkan pembahasan ini adalah... E. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk saling menghargai satu sama lainnya. Kenapa pilihannya e? Karena di sini sudah dijelaskan bahwa pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan. Tentunya keselarasan ini akan muncul apabila warganya saling menghargai satu sama lain, ya teman-teman. Maka jawaban tepat tadi e, teman-teman. Ya, Baik, soal selanjutnya. Iptek pada hakikatnya merupakan produk budaya yang mengakibatkan terjadinya global village, yaitu menceritakan tentang a pengalaman sosial budaya dalam hubungan antar manusia, b penyebaran budaya secara masif dan kontekstual, c tertembusnya nilai budaya antar bangsa, d kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi, e hilangnya batas-batas budaya antar bangsa. Teman-teman silakan dipilih. Saya kasih tahu dulu bahwa kata kuncinya adalah global village. Sudah teman-teman, baik perhatikan dulu pembahasan berikut ini. Jadi global village itu adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Global village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. Jadi kesimpulannya... Global Pileg itu menceritakan bahwa d kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi. Jadi ruang di antar di muka bumi ini sekarang kedekatannya sangat dekat ya, atau relatif dekat karena sudah terhubung oleh yang namanya internet. Jadi kita bisa bertukar informasi, dapat saling mengetahui kabar dari Uh, orang yang berjauhan sekaligus atau lintas negara, lintas kawasan, ataupun lintas benua, ya teman-teman. Maka jawabannya, karena adanya internet, maka kedekatan jarak relatif antar ruang di permukaan bumi, ya teman-teman. Nah, global Felix, ya. Baik, soal selanjutnya. Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional. Pada era global adalah A. Selalu memakai barang produksi dalam negeri B. Mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan D. Menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain E. Selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain Baik, teman-teman, silakan dipilih Terlebih dahulu, kira-kira mana jawaban yang cocok untuk pertanyaan ini? Jangan lupa, teman-teman, di-subscribe dan di-share ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lihat pembahasannya. Bahwa pilihan sikap selalu memakai barang produksi dalam negeri dan menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain merupakan bagian dari sikap menghargai karya anak bangsa. Sedangkan, sikap selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain serta mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam menunjukkan dimensi masyarakat multibudaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Tetapi, belum ada penekanan pemaknaan. Pentingnya mempromosikan sikap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, dari ulasan ini atau pembahasan ini, maka jawaban yang cocok untuk pertanyaan perilaku yang sesuai menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. Jadi, ini yang perlu ya. Jadi, kita memang harus menggalang persatuan dan kesatuan untuk mengintegrasikan atau menyatukan masyarakat yang berjemur, masyarakat yang berbeda tentunya ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa, bahwa bahasa itu bersifat A. Konvensional B. Unik C. Dinamis D. Bervariasi E. Produksi Atau produktif Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat pembahasannya. Setiap anggota masyarakat suatu bahasa Biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada tiga istilah dalam variasi bahasa, yaitu idiolek, ragam bahasa yang bersifat perorangan. Dialek, variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Ragam, variasi bahasa yang digunakan dalam suatu situasi tertentu ragam baku dan ragam tidak baku, nah teman-teman untuk menjawab soal ini sebenarnya sudah ada kata kuncinya di soal status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda nah di sini. jadi status sosial dan latar belakang itu berbeda dari setiap anggota masyarakat tentunya akan memunculkan ideolek, dialek dan ragam bahasa hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat kalau dia berbeda banyak tentunya, dalam latar belakang budaya sosial tadi. Maka jawaban yang tepat adalah... D. Bervariasi. Jadi banyak ya, berbeda-beda. Baik teman-teman, soal selanjutnya. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu, sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah... A. Fungsi ekspresi B. Fungsi adaptasi C. Fungsi informasi D. Fungsi integrasi E. Fungsi kontrol sosial Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana yang jawabannya paling tepat. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. Satu, fungsi informasi, artinya bahasa itu berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota, baik keluarga maupun anggota, masyarakat ya teman-teman. Yang kedua, fungsi ekspresi, yaitu menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan pembaca. Tiga, fungsi adaptasi dan integrasi. Yaitu menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Empat fungsi kontrol sosial berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Nah, teman-teman, seorang penyair tadi memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan, berarti dia berekspresi. Ya, teman-teman, nah, tentunya jawaban yang tepat adalah A. Fungsi ekspresi. Jadi, dia menyalurkan perasaan, sikap gagasan emosi, atau tekanan-tekanan pembicaraan. Ini. Kata kuncinya adalah, perasaan yang ingin disampaikan. Maka jawabannya tepat adalah ekspresi. Baik, soal selanjutnya. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar, dengan jumlah kata yang bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik B. Semantik C. Sintaksis D. Morfologis E. Ponologis Silakan teman-teman dipilih jawaban mana kira-kira yang cocok untuk pertanyaan ini. Berkenaan dengan fase perkembangan pada anak. Baik, teman-teman, kita lihat uh, pembahasannya, kira-kira mana yang cocok. Baik, fase pemerolehan bahasa anak sebagai berikut ya. Jadi, anak yang berusia 0 sampai 22 tahun, itu berada pada fase ponologis. Anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa. Mulai mengoceh sampai mengucapkan kata sederhana. Ini ya, kemudian yang kedua, anak berusia 2-7 tahun, fase sintaksis. Anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara menggunakan kalimat. Ini ya, yang ketiga, 7-11 tahun, fase sematik. Anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Nah, jadi teman-teman, tentunya pilihannya ini antara fase ponologis E, pace, fase sintaksis C, dan fase sematik atau B. Jadi, yang A, pragmatik dengan morfologis itu bukan jawabannya atau salah. Nah, teman-teman, kira-kira jawaban di sini yang paling cocok adalah B. Sematik Kenapa sematik sebenarnya dari sini sudah kita dapat Ambil kesimpulan Ani ini peserta didik kelas 3 SD Nah, anak kelas 3 SD itu rata-rata berumur 9 tahun Apabila dia masuk sekolah Minimal 6 tahun Jadi kalau kelas 1 SD itu 6 tahun Kelas 2 7 tahun Kelas ketiga itu 8 atau 9 tahun ya teman-teman Maka jawaban yang cocok adalah Pase uh, sematik Anak dapat membedakan kata Sebagai simbol dan memahami konsep Yang terkandung dalam kata Ya teman-teman Next Pemenggalan kata transmigrasi Yang paling tepat adalah A. Trans Transmigrasi B. Transmigrasi C. Transmigrasi ra si d trans mi gra -si. e trans mi gra si teman-teman, pemenggalan kata ini kira-kira mana yang paling cocok untuk kata transmigrasi dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata struktur kata yang membentuk kosakata terdiri dari A. Misalnya, abai. Kalau abai, maka kita penggal abai. Suatu. Suatu. Kemudian, anti. A-N-T. T Ti. Baik. Ba-ik. Besar. Besar. Raga. Raga. Nah, Di sini. Kalau kata... Transmigrasi berarti yang tepat adalah Transmigrasi C. Ya, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, baik, teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share kepada teman-teman yang sekiranya akan mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021. Uh, subscribe channel kami, Firmansa Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.